to be consistent in all aspects, we have to be an artist. Uh, sorry, Bali.) <laughs> Okay. sakti, itu, sakti. sejauh yes, yes, sejauh yes. sejauh To be an artist, we have to be consistent in all sejauh Jadi seorang sejauh kita harus bisa konsisten dalam segala aspek. sejauh saya sejauh pakai baju ini. Oh. Mix Syahpur Mix Mix Syahpur mix, mix, mix, mix M Afiya Muhammad I e, Iqbal X Ya, yeah, X <laughs> This is... This, this, this face is like like Okay, what's the punchline? X I'm like I'm thinking kata My saya udah, bagus <SILENCIO> bikin lelucon, awas kamu ya tidur sana begitu. Iya <SILENCIO> <SILENCIO> maklum kalau punya ibu nggak punya sensasi mah gitu ya. So, saya waktu ke New York itu perjalanan nggak lama, 18 jam. Saya di awal tuh nggak karatan pesawat itu. Jujur saya kalau naik pesawat dari benua ke benua itu paling takut Paling takut Saya lebih milih Pesawatnya jatuh Daripada saya harus ngantri ke toilet Seriously Kalau pesawatnya jatuh Saya masih bisa berenang Masih bisa lega ah. Itu kalau ngantri ke toilet Oh my god God damn Apalagi kalau urutannya ke 10 ah. Itu progresa di Jakob Kalau di darat saya di busway di kereta api masih bisa nunggu stasiun berikutnya ini pesawat penerbangan internasional 18 jam Itu kalau ada kameran selambikan tangan oh, oke okay. cepet ah. Tapi saran saya um, satu pesawat, satu toilet. Salah lagi. Satu orang, satu toilet. Kalau nggak bisa juga bikin bus area Pesawat khusus toilet. Jadi penumpang nggak perlu harus bingung, nggak perlu harus khawatir. Mereka bisa ke kamar mandi setiap 30 menit. Yeah. Right? Yes, right, right. Tadi kata yang bilang siapa? Si Mahira, nyari punchline yang paling terakhir susah ya, primax-nya. Ini saya harap, yang saya lamin sekali. Nunggu punchline yang paling primax ya. Ya. Lain kali Tonyau. Lain Nah gini aja serius, jadi saya itu 11 tahun di New York. Kalau so, di sini kalau ada yang mau belajar bahasa Inggris siapa aja, alright? Bisa langsung ke saya, alright? Right. right. So, tahu tempat yang murah. <laughs>